Lagi di guide festival, ya. yuk Ini om-om lagi mau nonton layangan. Nah, disini tuh ada jajanan juga, ya. Jajanan ini banyak juga, ya. Hah, and how do we get in? We just put there. biasa ya menghibur anak-anak ya kapan lagi main layangan nggak main gadget ditambah lagi anak-anak bisa lari sepuas-puasnya nih tentunya disuarakan bubble bubble festival yang ingin mungkin refresh you yeah. Jadi kalau mungkin mau beli layangan boleh, boleh mau main layangan bareng-bareng boleh ya. Bisa langsung di arah seberang dari. Wah Malca. dia udah nah. naik. Sekali lagi masih dalam perangkat acara. Semua rekan jago. Well, pasti bang. Kira-kira yang kelima layang. Wih jago banget si Batman Orang nih. Yeah. Yeah. Wah ada yang Batman. No, no, no bentar bentar bentar inda maris om maris gimana layangannya tipis no. ya anginnya nggak nggak mau terbang kenapa nggak tahu nah ini Kinan lagi naikin layangan coba Garuda lagi mempersiapkan menaikkan layangannya. Oh, itu ada layangan gambar muka. Nah, itu dia tim Kinan dan tuh tim Noren, yay! Hahaha, ya. par oh. Nah itu lagi mempersiapkan Testan in Indonesia Ini Om Aris, dia tidak pantang menyerah Pantang menyerah Om Aris Lakukan, ye Diuyen-uyen, layangannya diuyen-uyen Diputer-puter Saudara-saudara <laughs> Nah itu Tim dari Riga negara Negara itu lihat benderanya ada Indonesia dan bendera apa, Maris? Polandia Polandia Mirip cuma dibalik ya? Memang Polandia memang terbalik Indonesia, lebih uh merah -uh. uh -uh, Betul, mudah-mudahan tetap bersahabat walaupun terbalik ya? Eh tetap bersahabat ya, Maris ya? Polandia, negaranya -negara yang... ini <laughs> Kamara Blazinski Ya, coba itu, diuyin-uyin, diuyin-uyin terus Gimana, Pak, perasaannya setelah bisa menaikkan layangan sejauh dua meter? Bisa aja, nggak masalah Bapak, Pak, Bapak bahagia nggak? Hai, hai, kali ini copot. ini dia maris tetap hai, hai, ya hai, puter puter Wah, itu yang hai, hai, naik tuh lagi sakit jari ya Umar layangannya panjang gak? Hah? Ini Umar. Oh layang-layang panjang. Ada berapa layangannya? Itu layangan yang tinggi. Wah panjang banget tuh lihat, panjang banget tuh. udah mulai naik, udah mulai naik itu layangan Batman juga, wah, tuh layangan panjang udah mulai naik, ada berapa layang Senggak layangannya tuh. Wah, wow, keren keren keren keren. di belasanan juga yang di marketing karena ini ramai ya. Pak, Bapak, kenapa layangannya rusak? Mungkin layangannya lelah pak. kan oh, bapak. Jangan sedih ya pak. Baiklah. Oh, tuh, tuh layangan gede tuh Wah, wow. umar layangannya gede apa kecil? Gede. Ada berapa layangannya? Ada 10? Ya. Ada 10? Panjang apa kecil layangannya? Pan panjang Oh, Umar suka layangan? Oh, ya ampun Sini coba, ngomong lagi ayo Layangannya ada berapa? 1, 2, 3, 6 Ada 6? Bukan 6 Oh, banyak banget ya? Oh, nah ini juga mana? nih Lihat tuh princess Kinan mukanya udah merah banget Apa sayang? Well, I guess I can go one mine <laughs> Coba kita wawancurin Omar Gimana perasaannya setelah Bisa menerbangkan layangan sejauh 0,25 cm <laughs> Tuh layangan Garuda masih sana sepertinya Lihat gak tuh yang nerbangin layangan Garuda bodinya mantap Layangannya ada berapa? Huh? Layangannya ada berapa? Oh ada 10, banyak ya? Ya, oh. panjang! Panjang? Panjangnya berapa meter? Jangan. tuh, tuh. tuh ini. Um, ayo, kayak jagung gitu, merah masih banyak yang berusaha